Assalamualaikum, Sanek di sini. Seperti biasa, Sanek akan berbagi tutorial seputar Android. Oke, Sanek di sini akan berbagi tutorial cara menghapus watermark pada foto. Tetapi sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, comment, dan share. Dan aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sanek. Lanjut ke intro. Dan oke, okay, lanjut ke tutorialnya. Di sini kita membutuhkan satu application. Buat yang belum punya aplikasinya, tinggal download di PlayStore. Nama aplikasinya: Foto Roto Objek Removal. Dan sekarang kita buka saja aplikasinya. Setelah kita buka, tampilan aplikasinya seperti ini. Karena orang Indonesia suka yang gratis, kita tekan saja tanda silang di atas ini kita tekan, kita pakai yang gratis dan sekarang kita tekan di sini foto ads Oke, okay, setelah itu kita dibawa ke galeri, di sini saya memilih salah satu foto, kita tekan saja di sini fotonya. Dan oke, okay, di sini ada satu yang duduk, ada satu kursi yang kosong. Di sini saya akan menghapus satu kursi yang kosongnya itu biar kursinya hilang. Oke, okay, untuk caranya kita tinggal usap saja kursinya ini menggunakan jari telunjuk kita. Oke, kita usap sampai gambar kursinya tertutup sama coretan merah ini ya. Dan kalau sudah tercoret semua, kita tinggal tekan di sini go. Kita tekan saja go. Dan di sini ada sedikit titik hijau, kita akan hapus lagi, kita hapus lagi. Kita usap lagi pakai jari tangan. Dan kita tekan lagi go. Dan sekarang fotonya sudah jadi. Foto kursinya sudah hilang. Dan sekarang kita akan menyimpannya ke galeri. Kita tekan saja di kiri di kiri ini. Save. Kita tekan saja save. Oke. Okay, fotonya sudah tersimpan. Dan kita tinggal melihat di galerinya. Kita masuk ke album Dan kita buka Ini foto yang sebelumnya Sebelum dihapus watermarknya Dan ini foto yang sesudah Dihapus watermarknya Oke mungkin itu saja Tutorial dari Sanek Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses selalu